Menemani santai pagi kalian saat ini Bang aku menyuguhkan kabar spesial Dan kabar menarik dari Lesti dan Bilar Kita awalin persahabatnya Dengan kabar spesial cidukan dari Papa Bilar Kita lihat aja nih persahabatnya Masya Allah si Genta Ini muncul juga nih semalam persahabatnya Berada di rumah Bintaro Tepatnya di rumahnya Pap Dance dan Ibu Rosmaladewi ya Foto bareng dengan dua lelaki yang menjadi pelindung dari Leslar pastinya Masya <laughs> Allah banget ya pokoknya kita bangga Bahwa Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Mudah-mudahan dia ya, dukungan dan doa selalu diberikan Selalu tentunya dipanjatkan dari orang-orang baik Yang selalu mensupport dengan tulus kepada idola kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Instagram Leslar Di postingan ini pun, persahabat, ya, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Kita lihat, persahabat, ya, dari akun Instagram, positifvb000 underscore mengatakan, kenapa hampir semua laki-laki kalau foto tangannya selalu begitu, atau enggak tangannya di saku celana, kenapa, kenapa katanya tua? Tiga-tiganya sama banget ya ekspresinya. Gaya tangannya pun ini sama semuanya. Masya Allah banget ya. Pokoknya bangga sekali ya dengan indolak kesenangan kita. Semoga selalu sehat, selalu diberikan. Kemudahan apapun yang dilakukan. Amin. Kita simak juga persahabat ke kabar selanjutnya diunggahannya Papa Bilar semalam. Ini tentunya bikin ngakak juga nih persahabat ya dengan kejailan dari seorang Rizky Bilar. BBL diedit persahabat ya, ada kumis dan ada jenggot. Dan kita lihat slide kedua juga, Papa Bilar pun ini diedit, ada kumis dan jenggot juga nih persahabat ya, dua-duanya sama. Tapi kita salvo dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar. Di situ Papa Bilar mengatakan, pilih slide satu apa dua, nggak apa-apa jujur aja katanya tuh ya, jujur aja nih buat kalian, pilih Abang L atau Papa Bilar. Kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon bersahabat yang diberikan oleh Leslaw First. Kita lihat juga nih ada Tenofi ternyata yang ikut menanggapi. Tenofi mengatakan satu titik katanya tuh. Tenofi pilih Abang Fatih ya yang ganteng masya Allah banget. Dan kita lihat juga Kak Lensa Doni pun ikut menanggapi. Baby Boss di Enders Wak Doyok katanya tuh. Aduh cute banget ya. Kita lihat juga ke komentar selanjutnya. Dari akun Instagram Leslar Sik. Di situ mengatakan saya mewakili warga konoha memilih nomor satu sekian terima kasih Wow ternyata Abang L ini banyak dipilih oleh warga konoha kita lihat polling untuk pemilihan bersahabat ya diunggah oleh akun apartemen Bintaro buat dede untuk like yang diberikan oleh warga konoha ternyata bersahabat ya BPL mengungguli papahnya BBL aja mendapat 2 juta 739.596 Lain Papa Bilar hanya 236 like. Wow <laughs> itu paling sementara nih persahabat ya Masya Allah banget ya terbukti banget nih bahwa Abang L memang selalu menjadi pusat perhatian selalu menjadi penyemangat keluarga Konoha, diginiin Gini aja ganteng banget ya, persahabat ya luar biasa, kita lihat juga ke kabar selanjutnya ini ada momen spesial semalam, rutinitas di malam Selasa, persahabat ya Papa Bilar main sepak bola bersama tim Marwah FC ketua kelas dari dipanggilnya Papa Bilar ya, lagi sakit aja tuh, masih semangat-semangatnya berolahraga, Masya Allah, doakan yang terbaik, semoga Papa Bilar selalu sehat, amin. Momen ini pun diunggah kembali oleh aku rahma 08816 Di situ ada sebuah kalimat yang dituliskan, ketua kelas lagi sakit aja dua gol, apalagi nggak sakit bisa 10 gol. Katanya tuh, masya Allah banget ya, semangatnya luar biasa dari Papa Bilar. Kita lihat juga di kolom komentar, ada tanggapan dari Alfian Anes ini mengatakan tumben nggak ada kajian apa aku telat yang lihat live nya suka aja dengar kajiannya katanya tuh Allah banget ya kita bangga selain mendapatkan tentunya kesehatan papa bilar juga mendapatkan ilmu agama doakan yang terbaik ya semoga selalu konsisten untuk papa bilar kemudian persahabat disimak juga Di diunggah indosiar semalam memposting sebuah kabar nih persahabat Siapa lagi pernikahan artis yang mau kamu lihat di Indosiar? Wow, sepertinya bakal ada pasangan artis yang akan dimeriahkan acara pernikahannya di Indosiar. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan. Hayo, kalian pengen lihat pernikahan artis siapa lagi nih di Indosiar? Mimin penasaran banget, tulis di kolom komentar. Katanya tuh, kita lihat di kalimat komentar ya. Ada tanggapan komentar diberikan dari akun Wahyani Umi mengatakan Ulang lagi dong momen lamaran sama nikah Leslar pas tanggal 24 Juli nanti Happy anniversary Leslar kedua tahun, amin Dan kita lihat juga persahabat ya Ke komentar berikut ya dari akun Instagram Elni739 Menunggu pernikahannya Abang El, 20 tahun lagi semoga kita panjang umur, amin masya Allah ya, menunggu pernikahannya Abang Fatih katanya tuh Kita lihat juga persahabat ya, di info yang diunggah oleh Ibu Siwi bulan Juni kemarin Bahwa bakal ada pasangan artis ya, yang akan pernikahannya digelar dan disiarkan secara langsung di Indosiar akan menjadi the next Leslar, kata Buat Sarsiwi. Tetapi Leslar itu tidak akan tergantikan nih, persahabat, ya Tetap menjadi pasangan yang fenomenal. Pasangan yang selalu membuat kita semakin bangga pada Lesti dan Bilar. Kita selanjutnya, persahabat, lihat di sini ada info dari L2W. Semalam menginfokan, Lassalofirst Sport tebar hewan kurban dalam program donasi kurban di Somalia dan Indonesia. Yuk segera DM L2W untuk informasi donasi persabath ya karena donasi ditutup tanggal 5 tepatnya hari ini. Untuk donasi ditutup persabath ya. Kita lihat di kalimat info caption yang dituliskan. Assalamualaikum selamat malam L2W. Insya Insyaallah program kurban L2W akan menebar hewan kurban di Somalia dan Indonesia donasi ditutup esok hari jam 20.00 buat yang ingin donasi kurban segera DML 2W kami beritiket baik agar donasi yang terkumpul kepada kami agar bisa bermanfaat bagi siapapun di pelosok Indonesia sampai ke negara kekurangan seperti Somalia tuh ini luar biasa banget ya programnya kita bantu support dan dukung untuk yang ingin berdonasi langsung aja DML 2W karena untuk Donasi ditutup jam 20.00 malam ini. Perselambar jam 8 malam untuk donasi ditutup. Yuk sama-sama kita support yang terbaik program dari L2W.ID. Selanjutnya di disimak juga. Ini ada info dari Star Voting Team untuk semuanya. Kita diharuskan untuk streaming terus ya lagu-lagu Papa pilar maupun Guna Leslie Kejora. Semoga semakin banyak yang streaming dan mudah-mudahan lagu-lagu idola kesenangan kita masuk nominasi Di ajang manapun dan bisa mendapatkan piala penghargaan, amin Kita lihat juga para ke kabar selanjutnya Ini ada polling couple media of the years 2022 Alhamdulillah, Rizky Kibilar Ini menyalip pasangan Fuji dan Torik Walaupun perolehannya beda tipis, tetap kita selalu bersyukur dan mudah-mudahan ya tidak ada kecurangan dan mudah-mudahan Lesti dan Rizky Bilar ini mendapatkan sebagai predikat couple media of the years 2022 Selanjutnya kita simak juga persahabat di unggahan IG-nya Mas Gongli 6 jam yang lalu ini baru selesai mengedit nih persahabat ya Pasti hari ini bakal ada kejutan vitamin bahagia yang akan kita dapatkan lewat channel Youtube Lesar Entertainment Mudah-mudahan ada kabar baik, kabar gembira yang kita dapatkan hari ini